Waktu paling mandi kangunju duitnya urutan antara adan lan komat, kaya napa begini kok? Doa bayarnya adan malik, malah yurut sing sugeh utang nih kalem jaluk duit antara adan lan komat, cosp antara adan komat paling puan paling mungkin di antara adan komat subuh, sopos cuma tanya kek kayak gulo pak sak dari nge-surat subuh nang tangi madepulan musat no konsentrasi cukup zikir Allah Allah benping enam namdungu ya Allah muka pariyotrogi nyaru tangguh loh ya nopo ini pun adhan subuh leren mari adam tancap gas ojo oh, leren leren sampai komat Allah Allah benping swidak namdungu ini pun komat leren bulan balai ini sampai paling saat ini pitumbungi bukteknya ini gak percaya lelah gak duit teka duit duit, mau sok pakobur mi Allah ya lo contohnya no sitok sampai kuala moni demi Allah tahun 88 walaupun pulau walu kalau nggak masjid tak limang miliat serba songo ukir-ukiran gak karuka duit gak duit mergokul kaya-kaya ngipi diperintahnya di masjid no tengah-tengah e pondok sing serba songo menorongnya pitulas, cagai walu bambu runcinge patang pulau limo. 17 Agustus 45 duit gak kan duit kalau Utang, gak Karu Karwana, sampai samet bang abang yang banget apa tau ya. pak bendara Hindu saat jening rafi daran. Bendara Adnan dengan zaman terkaya di dunia. Ngipi petuk Sunan Kalijoko No India. no laknau India. Ngipi petuk Sunan Kalijukono yang bantu masjid Sunan Sunan Derajat India. Ngipi petuk tahun gak no bareng burun jalan tol Malaysia petuk ono petinggi asmo tonggokulo wis panciun Sama kenal pondok senantara kenal pak hukur apa artinya duit limang miliar Kanggo orang terkaya di dunia jadi langsung gara-gara Allah Allah benteng sudah enam ya Allah munggu pariyato genya rutangkulo orang sean, demi Allah lo sumpah Pabrik semen Tuban kirim semen rong tronton sangat sangat tusak. ten Jalan Sunan Drajat, pas gue masjid peninggalan Sunan Drajat, lah kok datang keliru semen rong tronton digoreng-goreng masjid Pondok Sunan Derajat dibantah kali wong gue. Nih tentang Pondok Sunan Derajat dan jalan Sunan, buatan buat di Pak ke Polokon ke Terno Pondok Sunan Derajat nek tak duno Pak sangat sak bongkar ngeruk gak karuan di mandemen ke barang romi udah dan keliru le supirin nangis tanong makhluk Andani kepalamu semainnya dintana Pak Gopur gak gemilini salahmu ada gorengnya kepalan yang gue lagi oleh like, Pak Gopur iso-iso yang kenal Lo, lho niku Gusti Allah sih nonton gak mungkin enggak gendruenya Pak Gopur Wong temenan ngomong kula. temenan Pak Gopur kepala nih ngomong kalau goreng Masjid Pondok Sunan Derajat gara-gara Allah Allah benteng swidak nombong sakit buyo bu ojo leren-leren benganggur yon jaluk terasi jaluk opo asal jaluk yang kudus jaring ibadah bengak bengok dikir Allah Allah suci saman seneng gusti Allah untang jaluk nomok kalau ngerti jalur suariko males ibu-ibu yuk -ibu. duit wakas biasa kok oh, gak umpak kata kasih ini jaluk duit Niki Ditane lho pun sak jam setengah gak apik cita dawa nih ni lho gak sayang ngene. Tak pun ana jelas ojo lecici siji, balieni ojo aja leren-leren maca Fatihah nggih. Cek sugih ana ing swarga gak usah mlebu rokok ojo lali pun wala dholin robby firli wali-wali termasuk waktu sholat lho. Waktu sholat itu njuk sepuro gak opo-opo asal gak coro Jawa khususnya ini, imami no, ini imam mojo fatihah diru no nih imam mojo walandol yang cepet nge-robi firri wali-wali daya amin siji lorobu aja leren-leren dikit la ilaha illallah la ilaha illallah oh juga ternyata tahlilan kesuen saat ulan pisang oh no no bay ya penganggur timbangan yang lamun apik, rikir, rikir, rikir, nungo, suke no lu ape likir liape indo ngocek sugeno suargolo lu aja ganjaran sama lu suges sama benjeno suargo khususnya yang waktu-waktu ini kucoleren-leren jikinlah ilah Allah khusus waktu head tetepaan head empat belas dino gak mampet mampet cocok sih ya. coleren-leren jikinlah ilah ilah Allah sing paling terakhir nih butuh nopo-nopo urusan dunia ojo lali Sing seneng jaluk ring kusti allah, lue nemen samen jalu ane lue seneng eh kusti allah ambek sambe an, cukup dikir, allah, allah penteng swita nendungo, swita dungo kadang seka mantep tapi kopo, kopo kena mata swita nembu swita nembu nih coro hono alip lam lam ha, salip sat, satu lam tiga puluh lam th lima nih ku jumlah swita nembu kodokane curwo. Abaja telu ye, wo abaja dunhawa nih kun won enam cora ilmu perbintangan nih jowo itu jumlah ya, songo telu tambah 6 juta telu won enam. tapi kunok jowo ini kape kerajaan hurufe kudu kutu songo bintangnya n o songo walini songo mukok itu jumlah ya, songo kerajaan singi so gede kape jumlah hurufe v so, sing singkak kek ga songo gak so gede demak mek lima kek so gede Sing Songo iso gede kabeh Contohnya Indonesia sama nitung Piro Songo Pancasila sama nitung. Songo Browijoyo sama nitung. Songo Mojo pahit sama nitung. Songo Lho kenapa? Singo Sari sama nitong. Songo Paling kulon Sriwijaya sama nitung. Songo Pejajaran sama nitung. Songo, Siliwangi samaan itu Songo, Surokarto Kabe Songo, ini gud buatan ketepaan Gusnya lo seng notok Loh, das bundi Aikbas, jadi niki Supaya samaan ini mantep, nek mari dikit Allah-Allah pengen suwi danem Sama ngabe canggam samaan Jalu urusan dunia nopo Insya Allah kasih Wabah buka ya Wabah buka kosti fil Hawaii utawi lawang e burohmatika. lawangi kasih sayang jenengan babuka buka eba Iku kosti tujuan kulo tujuan kulo datang kasih sayang jenengan gusti. Arti nunguri kabel besok pil hawaid dalam piro-piro kebutuhan-kebutuhan ya kulengkara butuh nopo-nopo wesh tujuan kulo dateng panjenengan kuliah sekapi hawaid bijahika jahi demi ngopo manumurote ya kodil bijahika lantaran keagungan jenengan wio Jahi utawi, mano asli raih Rai ingsun. jahi teh keagungan kulo ya kodi kutak agung apa jahi, lantaran keagungan jenjang kulo tadi mulyo kusdi, dihaki fanai kawan hake, fanai kerusaan kerusaan kulo di bako yang dalam tetap jenengan saya itu ya kesti tak ajal liadai, mungkin nyepetakan jenenggan liadai, marah mungsoh mungsoh kulo, setan-setan fana ini rusak saya nopo sakiti setan si ngerusak kulo gusti sama rusak sedoyok